I serve Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala wassulillah Pemirsa selamat datang kembali di channel Indra Bermana Official Siang ini saya dalam perjalanan menuju ke desa Wajo Hulu Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Untuk memberikan bantuan ruqyah pada seorang pasien Rumahnya terletak di Sungai Durian Yang merupakan bagian dari desa Wajo Hulu Jarak dari rumah saya sekitar 23 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Terakhir kali saya mengunjungi desa ini sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu saya masih bekerja di puskesmas swajohulu. Saya ditugaskan di sini selama dua tahun lebih. Sudah banyak yang berubah, terutama kondisi jalan raya tadi yang di depan. Dan jembatan yang sudah jauh lebih baik, Alhamdulillah. Dulu di sini rawan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan rukiah saya, silahkan melakukan registrasi melalui WhatsApp melalui chat WhatsApp ya ke nomor. 0815 4954 7824. Untuk melihat berbagai jenis layanan rukiah saya, silakan buka katalog di nomor WhatsApp tersebut. Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah Pasien. Saya terlambat 5 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Saya tiba di rumah ini pukul 13.35 menit waktu Indonesia bagian barat. Qadarullah. Saya terjebak macet tadi di daerah Siantan. Maaf, agak telat nih, Pak. Macet tadi, di, apa, di Siantan, di jembatan tuh. Assalamualaikum Perhitungan setengah jam lah kan, eh yeah. hey, macet pula Pas siang, apa di itu tuh Tadi kena di Siantan, sama di apa, Batu Layang uh. Macet <laughs> baru bisa dijadwalkan karena jadwal tuh padat. Iya. Yeah. Saya baru pulang dari Semarang ya, Pak. Oh, kemarin. Tadi malam. Oh. Tadi malam baru pulang. Iya. Yeah. Bu. Sudah <laughs> lah, langsung ya kita okay. Di mana? Sini. Sini. sini, sini Oke. Okay. Okay. Okay. Mau dekat aja. Saya di sini, ya. uh, Kak. Okay. Lagi. Uh, Ibu sering nih buruk. ada sakit di badan saya diundang ke rumah ini oleh suami pasien pasien sakit sudah cukup lama dan sudah melakukan pengobatan secara medis namun belum juga mendapatkan kesembuhan setelah mengobrol sebentar saya pun mau... setelah mengobrol sebentar saya pun mulai melakukan ruqyah mohon maaf pasien tidak mengizinkan saya merekord proses rukiah jadi, tidak bisa saya tampilkan ke channel YouTube saya. Dah, saya pamit ya, Pak. Makasih, Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan. Nah, ya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, rukyah sudah selesai. Saya pamit meninggalkan kediaman pasien, tapi bukan untuk pulang ke kota Pontianak. Saya masih harus melanjutkan perjalanan menuju Desa Wajo Hilir. Karena ada satu pasien lagi yang sudah dijadwalkan berobat jam 4 sore ini. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Sebentar lagi masuk waktu asar. Saya akan mencari masjid yang dekat dengan rumah pasien di sekitar Desa Wajo Hilir. Pemirsa, saya memutuskan untuk salat asar di masjid ini saja. Sebenarnya ada satu masjid yang lebih dekat, namun masjid itu sedang direnovasi. Saya sholat di masjid ini saja. Di sini dingin dan nyaman. Di luar panas sekali. Saya sudah sering singgah sholat di masjid ini. Ini lebih dekat ke arah desa Jungkat. Sudah hampir sampai ke desa Jungkat. Jadi lebih jauh lagi dari rumah pasien, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah, saya sudah selesai sholat. Saatnya menuju rumah pasien. Pasien ini saya kenal karena beliau adalah ibu dari teman saya. Saya sudah tiga kali datang ke rumahnya. Selalu menyenangkan bila datang ke sini. Mereka sangat baik pada saya. Aira, Aira, Aira, assalamualaikum. lah lo salam salam salamlah okay. Aira Sara Aira Ya Hah Mama tante Mama tante Pak Assalamualaikum Eh Ya Saat Pak eh ramainya banyak cucu bapak ramah ah, ramai cucu ha, cucu tadi? tidak oh, <tik> nah, <6 jam? tik> ya, hmm. saya dari seberang, kena hujan iya pak? saya dari saya jam 1.30 sa dari sana eh, jam 1 <tik> kurang di sungai durian loh ada pasien sungai durian, sini. Oh, durian. sampai sini. Tiga, jam 3 kurang maaf ya bu, baru bisa kesini ya. saya ini sana sini ya. mau pergi-pergi pergi. <laughs> masih Masih. saya baru balik dari Semarang tadi malam di rumah ini sering ada penampakan dan gangguan mistis Menurut keterangan dari keluarga Ada sebuah wafak dengan tulisan Arab yang dipasang di atas rumah Saat pertama kali rumah ini dibangun Keluarga tidak tahu menahu bahwa hal ini salah Dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari Karena memang yang memberikan benda-benda seperti ini kadang bergelar pemuka agama Milo, gini, Pak. Alhamdulillah rukiah sudah selesai pasien mengizinkan untuk direcord dan di upload ke channel youtube saya Alhamdulillah proses rukiahnya sungguh di luar ekspektasi saya cukup seru dan alot tapi Alhamdulillah Allah mudahkan saya dikasih minum Milo dan dibekalkan dua kotak kue yang enak untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah. Dah, habis dah. Pak, makasih pak. Ibu, mudah-mudahan tak ada gangguan lagi. Ah, dah, saya balik lho. Ah, Dede, dadah. dadah. Salam, salam. Ya, ya. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi, bagi anda yang ingin mendapatkan bantuan rupiah dari saya, silakan melakukan registrasi ke nomor WhatsApp yang tertera di screen video ini. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.